Yeah. Halo selamat pagi guys. Uh, hari ini tanggal 1 Desember hari Kamis. Uh, kita mau melaksanakan hari peringatan Air Sedunia. Aku bersama teman-teman aku uh, persiapan nanti ya untuk membagikan pita merah dan juga uh, media kie gitu di lampu merah. Kita Uh, kalian tetap kejun aja, ya. Yeah. Nah, sekarang kita mau, uh, mau briefing dulu, ya, sebelum kita. Di harian sedunia, kita membagikan uh, pita merah kepada pengguna, jalan motor dan mobil. Nanti kita bagi-bagi pita merah, ya. Nah Nah Hari es dunia 2022 Selesai.